Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Mining. Setelah sekian lama gue libur Ya maklumnya aja ya Gue juga manusia dan gue juga merasa males Dan kembali lagi kali ini gue untuk mencoba rancin lagi Nah kesempatan kali ini gue mau membahas film bergenre fantasi. Dan di kesempatan pertama ini gue mau membahas film berjudul Alice in Wonderland Film ini terinspirasi dari novel fantasi tahun 1865 Berjudul Alice Adventure in Wonderland dan sequelnya truk The Looking Glass. karya pun nulis Inggris yang bernama Lewis Corral. seconds later. Film ini dibintangi Mia Shikowska sebagai Alice Kinslet, dan Johnny Depp sebagai The Mad Hatter. Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya, gue ingetin lagi ke kalian, kalau video ini mengandung SPOILER. Jadi, Buat yang belum nonton silahkan nonton dulu ya. Kalau sudah, saatnya kita lanjut. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang anak yang terbangun di tengah malam karena mimpi aneh yang ia alami. Dan gadis ini bernama Elise. Belasan tahun berlalu setelah sang ayah meninggal. Alice dan sang ibu mendatangi sebuah pesta yang mana di pesta tersebut seorang pria bernama Hemis juga akan melamar Alice. Saat Alice berjalan-jalan di taman, dia melihat seekor kelinci seperti yang ia pernah lihat di mimpinya. Namun Hemis menemukan Alice dan membawanya ke sebuah tempat yang sudah ramai didatangi para tamu undangan. Dan Hemis pun melamar Alice. Alice yang ragu mencoba meminta waktu untuk berpikir. Dan kembali dia melihat kelinci aneh yang menggunakan jas sebelumnya. Kemudian, Alice terus mengikuti kelinci tersebut dan berakhir di sebuah lubang di bawah sebuah pohon yang mati. Alice pun mencoba masuk, namun Alice malah terperosok dan jatuh jauh ke dalam lubang. Hingga akhirnya, Alice mendarat di sebuah tempat yang aneh dan banyak pintu. Alice mencoba membuka pintu satu persatu menggunakan kunci yang ia temukan di atas meja di ruangan tersebut. Namun, tak satu pun berhasil. Malah ada sebuah pintu kecil yang pas dengan kunci tersebut. Namun, saat Alice ingin memasukinya, tubuhnya terlalu besar. Hingga akhirnya Alice menemukan sebuah tol ramuan, Alice yang percaya kalau itu hanya sebuah mimpi, ia pun meminumnya, dan membuat tubuhnya menyusut menjadi kecil. Namun, itu membuat Alice tak bisa meraih kunci yang berada di atas meja. Kemudian, Alice juga menemukan sebuah makanan berbentuk tahu, dan memakannya, membuat tubuhnya kembali membesar, melebihi ruangan di tempat ia berada. Setelah berhasil mengambil kunci, Alice kembali menenggak habis ramuan di meja dan membuatnya kembali menyusut. Dan Alice pun berhasil masuk ke pintu kecil tersebut. Di balik pintu tersebut, terdapat sebuah dunia yang lain seperti yang pernah dia lihat di mimpinya. Di jalan, Alice bertemu dengan Twiddle bersaudara dan membawanya ke Absalom, yaitu seekor ulat tua yang menjadi penentu apakah Alice yang dibawa mereka asli atau Alice yang lain. Kemudian, Absalom menyuruh Alice membuka sebuah bulungan bernama Anarkulum, di dalamnya terdapat sebuah kalender kopendium atau kalender kejadian. Dan mereka memberitahukan Alice tentang sebuah hari bernama Harry Fabius, dimana hari itu adalah hari Alice untuk membunuh Jabberwocky. Jabberwocky adalah seekor naga dan kesatria dari kerajaan Queen Heart. Alice pun merasa takut dan membuat Windel bersaudara dan yang lainnya semakin percaya kalau Alice yang hadapan mereka adalah Alice palsu. Namun kebisingan mereka membuat seekor hewan bernama Bandersnet terbangun dan mengejar mereka semua. Dan juga para prajurit Redfin atau Irasi menghampiri dan menangkap mereka satu persatu, termasuk Windel bersaudara dan membawanya ke Istana Irasi. Di Istana Iresi, Stan sang asisten yang sekaligus kekasihnya Iresi memperlihatkan kalender kopendium dan mengatakan tentang Alice yang akan membunuh peliharaan kesayangannya Jabalwoki di hari Perfuse. Hal itu membuat Iresi menjadi marah dan menyuruh Stan untuk mencari Alice agar Alice tidak membunuh binatang kesayangannya. Kemudian, Stan menyuruh seekor anjing untuk mencari keberadaan Alice dengan iming-imingan akan membebaskan keluarga si anjing dari penjaranya. Di sisi lain, Alice yang tinggal sendirian memasuki sebuah hutan sunyi. Kemudian, jadi, cegat oleh seekor kucing yang selalu tersenyum bernama Chester dan mengantarkan Alice ke Her dan Hatter, si pembuat topi, sampailah Alice di sebuah tempat dengan meja jamuan, dan di sana ada hatter dan hatter begitu amat senang dan percaya kalau Alice yang datang itu adalah Alice yang asli. Tak lama, standar pasukan Queenheart datang dan membuat hatter memaksa Alice untuk meminum ramuan yang membuatnya kembali semakin kecil dan menyembunyikannya di peko. Hater yang tahu kalau anjing yang mengecek Alice merupakan pihak baik, hater pun tidak gentar dan menyuruhnya untuk pergi dan akhirnya Alice pun selamat. Kemudian hater membawa Alice ke sebuah tempat yang mana tempat tersebut merupakan tempat tinggal warga, termasuk keluarga hater sendiri. Yang kemudian di suatu pesta ada serangan dari Queen Heart dengan mengutus jabal Wookie untuk porak-porandakan pesta tersebut. Banyak korban tewas termasuk anak dan istri dari hater sendiri. Singkat cerita Queen Heart yang masih mencari keberadaan Alice akhirnya menangkap Hether dan membawanya ke istana. Di sana, Hether dipenjara dan akan dihukum. Alice kemudian mencoba membantu Hether dengan mendatangi kastil atau istana dari Irasi. Di sana, Alice bertemu dengan si Klinci yang menjadi pelayan si Queen Heart. Kemudian dia memberikan kue yang membuat Alice menjadi sangat besar. Dan otomatis, Irasi melihatnya dan membawa Alice ke istananya. Di sana juga terlihat teman-teman Alice yang sebelumnya tertangkap. Dan di sana, Alice tidak mengatakan nama aslinya. Dia mengenalkan dirinya sebagai Umbridge. Kemudian tak lama Irasi memanggil Hatter. Dan Hatter menjanjikan untuk membuatkan sebuah topi untuk sang ratu agar senang dan melepaskannya. Kemudian sin berpindah ke White Castle. Yang mana White Queen yang bernama Mirana. Yang mana menurut gue lebih mengerikan dari Irasi ya. Didatangi oleh si anjing pelacak dan melaporkan kalau Alice telah kembali ke Wonderland. Malamnya di istana Irasi. Irasi menyuruh Stain untuk segera menemukan Alice. Sedangkan di ruangan lainnya terlihat Alice mendatangi Hatter yang sedang membuat kopi untuk Irasi. Namun tekanan yang diberikan Irasi membuat dia stres dan terlihat kalau kaki si Hatter dirantai oleh sang ratu. Kemudian Alice mencoba menenangkan Hatter dan memilih untuk membantu membebaskan Hatter. Kemudian Alice pergi mencari sang Kelinci dan dia bertemu dengan Tweedle bersaudara dan menunjukkan dimana keberadaan si Kelinci. Setelah Alice bertemu si Kelinci, si Kelinci menunjukkan letak pedang forpal pada Alice. Pedang forpal merupakan satu-satunya pedang yang dapat membunuh woki yang ternyata pedang tersebut disimpan di dalam kandang Bandersnett. Dan dengan hati-hati, Alice pun mencoba mengambil pedang Vorpal tersebut dengan memberikan salah satu bola mata Bandersnett yang sebelumnya diambil oleh si tikus Dan Alice pun berhasil mengambil pedang tersebut. Di sisi lain, Hatter sedang mencoba semua topi buatannya kepada Irasi Sang Ratu. Dan Hatter pun tertawa melihat semua kepalsuan di setiap orang yang berada di sisi Irasi. Dan seorang pelayan mengatakan ke Irasi kalau stand kekasihnya mencoba merayu Alice dan membuatnya begitu marah. Stan kemudian dipanggil sang ratu dan mencoba membalikkan fakta dan mengatakan kalau dia yang dirayu Alice. Sehingga Iresi menyuruh pasukannya untuk menangkap Alice. Stan yang mendatangi kamar hater langsung dihadang oleh hater sendiri. Sedangkan sang tikus putih tidak sengaja memanggil nama Alice sehingga Stan mengerahkan semua pasukan untuk menangkap Alice. Alice yang terkepung akhirnya diselamatkan Banner's dan membawanya ke White Castle menemui Nyirana. Di penjara, Hater yang akan dieksekusi didatangi oleh Chester, seekor kucing yang tersenyum. Keesokan harinya, Hater dan tikus putih digiring untuk dieksekusi. Hater menjadi yang pertama namun terlihat kalau mata Hater berbeda dan ternyata itu adalah Chester yang menyamar menjadi Hater. Dan Hater yang asli berada di tempat Iresi duduk sambil membuka semua kebohongan tentang orang-orang yang berada di sekitarnya. Iresi yang marah menyuruh mengeksekusi mereka semua. Namun, kemudian Heather turun dan menyuarakan bagi mereka yang merasa diperbudak oleh Agassi untuk bersatu dan melawannya. Heather dan yang lain akhirnya pergi menuju White Castle. Kemudian, di suatu hari, Alice mencoba meyakinkan diri untuk melawan Jabberwocky. Namun, Miranda mengatakan kalau di saat Alice siap berarti dia harus bertempur sendirian, dan itu langsung membuat Alice menjadi down. Kemudian, Alice pergi dan kembali bertemu Absalom yang segera berubah menjadi kekompom. Dan Absalom pun menceritakan saat pertama kali Alice datang ke Wonderland yang mana nama sebenarnya adalah Underland dan itu membuat Alice menjadi tersadar kalau dunia yang ia kunjungi merupakan dunia nyata dan bukan mimpi. Hari Fravius pun tiba dan para pasukan merah dan putih bertemu di sebuah tempat seperti papan catur. Dan mereka pun memulai perang dengan masing-masing kesatria mereka. Dari tim Iresi yaitu Jabberwocky sedangkan tim Mirana yaitu Alice sendiri. Alice yang awalnya digempur oleh Jabberwocky membuat dia tersudut dan Hatter pun mencoba membantu dan hal itu dirasa sebuah serangan yang membuat semua pasukan merah dan putih akhirnya bertempur satu sama lain. Sedangkan Elise mencoba menggiring Jabberwocky ke sebuah menara. Alice pun berhasil menghindari serangan Jabberwocky dan naik ke lehernya. Jabberwocky yang memberontak membuat Elise terlempar ke udara dan kesempatan ini membuat Elise bisa memenggal kepala Jabberwocky menggunakan pedang Fourpaw dan membuat semua pasukan yang berperang langsung berhenti. Mirasi yang marah mencoba menyuruh pasukannya untuk menghabisi mereka, namun Pemerintah itu tidak lagi dituruti oleh mereka dan mahkota di kepala Iresi berpindah ke kepala Mirana dan Mirana yang kini menjadi Queen of Wonderland atau penguasa Wonderland memutuskan untuk mengasingkan Irazi dan Stain ke perbatasan dan kemudian Hatter pun merayakan kemenangan dengan menari dan Mirana kemudian memberikan ramuan dari darah Jabberwocky untuk Alice dan ramuan itu bisa membuat Alice kembali pulang ke dunia asalnya dan hal itu membuat Hatter begitu sedih karena Alice akan segera pergi namun Alice berjanji akan kembali suatu saat nanti. Setelah Alice meminum ramuan tersebut, Alice pun kembali ke dunia asalnya dan keluar dari sebuah lubang di bawah sebuah pohon. Dan Alice pun kembali ke altar tempat dia dilamar. Setelah kembali, Alice pun menjawab lamaran dari Hemis yang mana Alice menolak untuk menjadi istri dari Hemis Karena dia lebih memilih untuk melanjutkan bisnis sang ayah yang bekerja sama dengan keluarga Hemis Dan Alice pun memberikan saran kepada mantan partner sang ayah untuk mencoba memulai perdagangan di tanah Cina Dan ayah dari Hemis itu pun menyetujuinya dan memberikan Alice akomodasi untuk penelusuran menjelajahi dunia, dan film pun selesai. Oke, okay, itulah rangkuman dari film bergenre fantasi berjudul Alice in Wonderland. Besok masih akan kita lanjutkan cerita dari sequel film yang sama, yaitu Alice Through the Looking Glass. Jadi, untuk kalian yang penasaran dengan kelanjutan petualangan Alice di dunia Wonderland, stay here with my channel. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channel ini. Saatnya gue undur diri dan jamatanin.